Kita ada banyak ya, ini ini. dari taman ini sini kita kan ya. <tuh> tadi Nah terus mau apa kalau di sini podría darte aquí Oke <laughs> oke <laughs> <laughs> Oh, okay, okay, okay. <laughs> oh <laughs> Habis ini langsung tarik ya kalau oh, gini dari dalam kita dari luar tadi dari gini ini ya, sama ini kalau yang pertama kan dari sini uh -huh. dari luar karena yang, yang ini dari oh. <tuh> ini sekarang dari dalam Wah, hari gini itu biasanya terlalu Nah, kalau Sekarang Udah-udah dalam kehidupan dalam gerakan Ini Ini Ini Ini udah ngerti dikasih Tinggal dilipat Itu masuk. Jelaskan dari sini, sinarnya. Kalau itu karena itu coba kemenangan. Itu dari kelas beragama, itu mengharapkan agar mahapanya adalah pendek, Kalau itu mahapanya, ya, itu memang penting. ada ini. oh kalau belum status maka, cara-cara yang kalau lakukan itu memang karena kan Kalau di sini, kalau dokter terukur, udah-udah, biasa lihat mengenai kondisi ini, nggak Kalau ini, kalau ini di sini, ini, ini, ini, itu ini, ini, ini, Ini. Di sini dulu bisa di ya. Oh eh, yeah. oh, betul ya? Yeah, betul yeah. kan ya? Tolong <muluh> bareng <muluh> diajak ke tadi ini duduk Yo Mateo yo Terima kasih Iya, sholat ya. ya.